Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulviati. Saya di MTS Negeri Lima Serang ini menjabat sebagai pembina UKS dan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang sekolah Adiwiyata di MTS Negeri Lima Serang. Apa itu sekolah adiwiata? Sekolah adiwiata merupakan sebuah program sekolah cinta akan lingkungan hidup Jadi jika madrasah adiwiata berarti eh, madrasah yang menerapkan program cinta akan lingkungan hidup sekarang namanya sudah diganti bukan Adiwiyata lagi Tapi namanya sudah menjadi PBLHS Apa itu? Peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah Sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang berfungsi Menjadikan seluruh warga madrasah ikut terlibat Menuju sekolah yang sehat Mampu menghindari dampak negatif dari lingkungan Dan tujuan dari sekolah adiwiyata itu sendiri adalah Menerapkan pembiasaan cinta akan lingkungan hidup Semua warga Cinta akan lingkungan hidup berarti adanya upaya untuk menjaga Merawat, mempertahankan lingkungan menjadi lingkungan yang Ada pun indikator dari keberhasilan program adiwiyata itu ada empat hal yang pertama adanya kebijakan sekolah peduli akan lingkungan hidup yang kedua adanya kurikulum yang berbasis lingkungan hidup dan yang ketiga kegiatan berbasis parsiti pasif dan yang keempat Pengembangan sarana pendukung sekolah yang tepat. Adapun jenis-jenis penghargaan dari sekolah adiwiyata yaitu, yang pertama, jika ia mampu menembus e, menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, maka sekolah itu berhak memperoleh penghargaan dari bupati atau wali kota. Yang kedua, jika madrasah itu bisa atau mampu menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi Maka penghargaan akan diberikan oleh gubernur Yang ketiga, jika sekolah itu mampu menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional Maka dia akan memperoleh penghargaan dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan dan yang keempat, jika sekolah itu mampu menjadi sekolah adiwiyata mandiri, maka penghargaan akan langsung diberikan oleh presiden. Tahun 2017 kemarin, Madrasah Negeri Lima Serang kita sudah menjadi Madrasah Adiwiyata tingkat kabupaten. Dan tahun ini tahun MTs Negeri 5 Serang sudah berhasil menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah, apa saja yang sudah dilakukan MTs Negeri 5 Serang hingga masuk provinsi dan menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional, bahkan akan menuju ke sekolah adiwiyata mandiri. Banyak beberapa hal program yang sudah dilakukan. Yang pertama, adanya kerjasama semua pihak baik itu kepala sekolah pegawai guru tata usaha siswa orang tua siswa dan komite sekolah yang kedua NPS negeri lima serang sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang benar-benar loyalitas terhadap lingkungan hidup MTS Negeri Lima Serang sudah melakukan kerjasama dengan PT Chandra Asri dan sudah melakukan MOU beliau mendukung MTS Negeri Lima Serang menjadi sekolah adiwiata masuk ke tingkat nasional bahkan kemandiri saya ucapkan terima kasih untuk PT. Chandra Asri yang sudah memberikan banyak kontribusi untuk MTS Negeri Limasera hingga berhasil menjadi sekolah adiwiyata sampai sekarang selanjutnya bukan hanya dengan perusahaan tapi dengan siswa juga kita melakukan pendekatan, kita melakukan pembiasaan hingga menjadi sekolah adiwiyata. Apa saja yang dilakukan Upaya apa saja yang sudah kita lakukan dengan siswa Yang pertama Pembentukan kelompok siswa cinta lingkungan hidup Yang tertuang dalam kegiatan ekstrakulikuler Baik itu pramuka Ekstrakulikuler PMR Pas Ibra Dan lain sebagainya Kemudian apa saja yang dilakukan ekstrakurikuler tersebut untuk mencapai sekolah adiwiyata sampai ke tingkat provinsi bahkan ke nasional atau kemandiri? Banyak hal yang telah dilakukan oleh e, siswa-siswi MPS Negeri 5 Serang. Yang pertama yaitu adalah program sekolah bersih bebas sampah yaitu programnya dengan membuat bank sampah di sekolah jadi sekelompok siswa dijadwalkan untuk e, menimbang sampah yang ada di kelas-kelas untuk diketahui berapa banyak jumlah sampah yang dihasilkan per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun yang dihasilkan oleh MTS Negeri 5 Serang ini kemudian sampah-sampah tersebut dipilah oleh anak-anak artinya dipilah mana yang organik mana sampah yang non-organik jika sampah itu organik contohnya adalah daun kemudian kertas dan lain sebagainya itu nanti kita akan olah kembali kita melakukan pelatihan kepada anak-anak yaitu dengan membuat pelatihan pembuatan kompos di MTS negeri 5 kebetulan sudah disiapkan uh, rumah kompos di situ nanti anak-anak dilatih bagaimana mencacah daun kemudian diberikan uh, nutrisinya kemudian diberikan bakterinya kemudian hingga menjadi kompos yang siap pakai kemudian kalau sampah yang anorganik bagaimana? Kalau sampah yang anorganik, contohnya adalah uh, bekas minum yang terbuat dari plastik itu dikumpulkan ada yang sebagian digunakan kembali, dimanfaatkan kembali sebagai kerajinan atau dibikin ekobrik dan sebagian lagi uh, kita salurkan kita, uh, kita juga melakukan kerjasama dengan bank sampah yang ada di desa terdekat yang ada di lingkungan sekolah kemudian selain itu apa saja yang kedua adalah program sekolah bebas banjir sekolah bebas banjir ini artinya Sekolah kita ini harus terhindar dari bencana banjir. Upaya apa yang dilakukan? Kita melakukan upaya dengan pembuatan biopori. Jadi anak-anak dilatih bagaimana caranya membuat biopori, apa fungsinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kebersihan drainase dan sanitasi. Anak-anak juga ikut andil, membersihkan selokan, hingga air hingga aliran air pun lancar. Bukan hanya di sekitar sekolah, tapi juga di lingkungan warga masyarakat semua juga. Yang ketiga, yaitu program sekolah indah dan asri. Bagaimana upayanya? Upayanya yaitu dengan pembuatan taman gantung yang bisa kita lihat. Kemudian pembuatan green bush, Kemudian pembuatan taman bacang Kemudian ada juga kolam ikan Kemudian ada juga tanaman apotik hidup Dan ada juga tanaman hidroponik Tanaman-tanaman ini ya sudah dilakukan Sudah pernah dicoba juga Kemudian kita juga sudah melihat hasilnya kita sudah beberapa kali panen dan manfaatnya memang benar-benar luar biasa nyata. Contoh di sini adalah kolam budidaya lele. Di sini sengaja dari ipal ini instalasi pembuangan air limbah yang dari limbah air wudhu disalurkan. Kemudian di sini diberi bibit atau benih ikan lele dibiarkan sampai besar kemudian nanti kalau sudah besar kita panen ini juga bisa dijadikan sebagai uh, sebagai media pembelajaran untuk anak-anak di sekolah khususnya untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan kemudian yang keempat adalah sekolah sehat sekolah sehat ini adalah uh, diupayakan sekolah kita ini memang benar-benar sehat artinya bersih terhindar dari berbagai penyakit dengan berbagai upaya, yang pertama adalah disediakan wastafel-wastafel di setiap depan kelas. Jadi anak rajin mencuci tangan dengan sabun. Kemudian di sini juga disiapkan juga kantin sehat. Kantin sehat itu adalah kantin yang menyediakan berbagai macam makanan atau jajanan sehat untuk siswa-siswi MTS Negeri 5 Serang. Artinya, makanan sehat ini adalah makanan yang bebas dari bahan pengawet, makanan yang bebas dari pewarna buatan, dan pemanis buatan. Dan e, tempat yang digunakan pun juga kita terbebas dari sterofong, bebas dari plastik, jadi untuk menghindari dan mengurangi timbunan sampah yang berlebih di MPS Negeri Limah Serang Jadi dengan hal seperti itu alternatifnya adalah seluruh siswa inggris negeri lima serang membawa tempat makan dan tempat minum sendiri dari rumah, jadi bisa dicuci pakai selanjutnya adalah yang kelima adalah sekolah inovatif, kreatif dan hemat energi artinya upayanya adalah siswa Memanfaatkan sampah untuk digunakan ulang, contohnya adalah sampah kertas. Sampah-sampah kertas ini bisa dijadikan sebagai pembungkus, bisa juga dijadikan sebagai amplop, bisa juga dijadikan sebagai bungkus kado, bisa juga dijadikan sebagai bantal. Ya, kertas dipotong-potong, kemudian e, dikumpulkan jadi satu yang sudah kita lakukan kemudian dibungkus dengan plastik kemudian dibungkus dengan kain ini juga bisa menjadi bantal ada juga yang membuat ekobrik ekobrik itu uh, satu anak ini juga dalam pembelajaran juga satu anak diberikan uh, aqua bekas ukuran 600 mili atau yang 100 uh, 1 liter setengah 1,5 kemudian diisi dengan cacahan plastik bekas atau sampah-sampah bekas kemudian dipadatkan, ini juga bisa digunakan untuk menjadi kursi kemudian juga dalam pembelajaran ada juga yang memanfaatkan limbah limbah rumah tangga yaitu cucian air beras digunakan untuk menjadi pupuk organik jadi limbah cucian beras itu dikumpulkan, ditampung pada suatu tempat, kemudian dikasih gula, sedikit gula kemudian dibayarkan beberapa hari untuk melakukan fermentasi kemudian bisa digunakan untuk pupuk organik dan menyiram, memupuk tanaman-tanaman yang ada di MTS negeri lima serang ini ini pun sudah dilakukan beberapa kali dilakukan oleh siswa di sini selanjutnya yaitu membuat kolam ipal Kolam ipal Instalasi pembuangan Air limbah Yaitu yang seperti saya katakan tadi Jadi sisa air wudu anak-anak Ditampung Di suatu kolam Kemudian nanti kolamnya ini akan diisi Dengan benih lele Ini juga dibudidayakan Dan ini juga sudah berhasil dilakukan Dan kita sudah beberapa kali Panen lili Kemudian Membuat tanaman hidroponik Membuat tanaman hidroponik ini juga sudah kita lakukan Mulai dari pembenihan bibit Kemudian e, Ditanam Di hidroponik ya. Kemudian e, Ditunggu sampai beberapa hari Beberapa waktu hingga melakukan pemanenan Dan ini sudah dilakukan berulang-ulang Dan sudah e, dilakukan secara Terus menerus Kemudian Hemat energi, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ini pun harus diterapkan. Artinya, kalau sekolah adiwiyata itu bukan hanya untuk di sekolah saja, tapi pembiasaan ini akan diterapkan juga pada siswa-siswi MTS Negeri serang baik itu di rumah. Bagaimana upayanya untuk hemat energi ini? Untuk hemat energi ini dilakukan beberapa upaya, yaitu salah satunya, mematikan lampu atau peran air jika sudah tidak digunakan kemudian kalau lampu kita biasanya menggunakan LED sudah mulai menggunakan LED dia lebih hemat. kemudian juga disarankan kepada siswa yang rumahnya atau jarak jarak rumah dari sekolah dekat itu disarankan untuk jalan kaki atau bersepeda untuk mengurangi polusi udara Kemudian program yang keenam yaitu memperingati Hari Lingkungan Hidup. Untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup ini beberapa program yang dilakukan oleh sekolah. Di antaranya yang pertama adalah lomba poster, kemudian seminar tentang lingkungan hidup, kemudian pemeriksaan kesehatan dengan pihak puskesmas, Selanjutnya menanam sejuta pohon, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan warga sekitar sekolah. Kemudian membersihkan sampah dengan warga masyarakat setempat, dengan desa ataupun dengan kecamatan. Kemudian car free day dengan melakukan pawai cinta lingkungan hidup. Uh, dengan semboyan-semboyan cinta lingkungan hidup cinta kebersihan dengan jalan kaki bersepeda hemat air, hemat listrik dengan pembiasaan mematikan lampu dan mematikan keran jika sudah tidak digunakan dan lain sebagainya jadi semua itu adalah merupakan program-program yang dilakukan oleh MTS Negeri Lima Serang Guna mewujudkan cinta akan lingkungan hidup Guna mewujudkan sekolah berbasis lingkungan hidup Menjadi sekolah adiwiyata, adiwiyata provinsi, adiwiyata nasional, bahkan adiwiyata mandiri Itu pun juga tidak mungkin bisa berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak, baik itu guru, orang tua, siswa, dan mitra, yaitu perusahaan yang benar-benar peduli akan lingkungan hidup e, Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita cinta akan lingkungan hidup. Madrasah Bisa, Madrasah Maju, MTS Negeri 5 Serang, hebat. Terima kasih.